Bro? Asik enggak? Asik banget dong rutuhnya. Lanjut ya, tapi ya. Boleh. Semua ikut ya. Ayo, ayo. Lanjut luar kota kali ya? Siap. Bogor ya. Lanjut, Bro. Naik mobil gua aja ya. Ayo. Oke. Okay. Aduh, kayaknya enggak muat nih, Bro. Kita kan di tengah nanti sama depan, gimana nih? Eh, kenapa om ini pada bingung deh? Iya, ini kita mau lanjut gowes keluar mm -hmm. kota, cuman nggak muat nih satu mobil. Oh, tapi tetap mau gue bareng bareng kan? Mau, mau lah. Oh, bisa banget. <laughs> huh? Saya sudah ada di PO Bus PT Cita Karunia dan ini adalah bus yang saya ceritakan Apa saja keunikannya? Yuk kita lihat ke dalam Wah. Jadi nuansa busnya adalah charcoal dan orange Bus ini memiliki kapasitas 48 seat dengan 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan tapi uniknya atas permintaan dari customer juga ada beberapa bagian seat di belakang itu diganti Nah ini total sekitar ada 8 bracket untuk menaruh sepeda bracket ini nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan jumlah sepeda yang akan diangkut nah jadi bus ini cocok buat teman-teman kita untuk sepedaan tadi Nggak percaya? yuk kita coba ini dia sepedanya kita coba apakah masuk di belakang yuk ikutin Oke, okay, jadi walaupun ini sepeda lipat, tapi karena kita lihat di sini bagasi cukup besar, kita coba nggak usah dilipat ya. Oke, okay, kita coba aja loading sepedanya di sini muat atau enggak ya? Sip, gampang. Yang tak boleh dilupakan adalah kenyaman dari penumpang. Nah penumpang itu akan dimanjakan oleh seat tempat duduknya ini yang menggunakan bahan MBT Camaro warna charcoal dan juga MBT Camaro Fiesta warna orange. Tapi, cipta karunnya juga ada jenis konfigurasi seat lainnya. Seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Nah ini adalah armada yang berbeda. Apa yang membedakannya kita lihat langsung ke dalam. Nah, ini adalah armada yang berbeda dari PO Cipta Karunia. Apa yang membedakan? Taraaa! Jadi konfigurasinya dibikin saling menghadap dan ada sebuah meja. Tapi yang sama adalah penggunaan bahannya. Tetap menggunakan bahan MBT Camaro warna charcoal dan juga MBT Camaro Fiesta warna orange. Nah, yang paling enak adalah kursi ini ada leg restnya. Jadi kita sepanjang perjalanan bisa santai, nggak bikin pegel. Mantap! Selain model tempat duduk seperti ini, di belakang juga ada tempat duduk yang nggak kalah PW-nya. Ayo kita lihat. Nah, di sini dibikin konsepnya seperti living room, model sofa gitu. Di sini bisa muat sekitar 1, 2, sampai dengan 5 orang penumpang. Jadi, sambil duduk, mereka bisa naruh kudapan dan cemilan di sini. Jadi, nggak terasa sepanjang perjalanan. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Gimana? Keren kan? Nah, bagaimana sudah jelas belum? Jadi buat Embitech lovers yang mau sepedaan nggak perlu bingung lagi. Dan jika anda masih memerlukan informasi lain mengenai produk Embitech, bisa mengunjungi www.mbtec.info atau menerpon di nomor hotline 021 42598 atau melalui WhatsApp di 081219822323. Saya pamit undur diri, mau ikutan sepeda juga. Sampai ketemu.